Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh sampai di pertemuan tujuh untuk kelas SOK. Kami bersyukur untuk setiap penyatamu di kelas ini. Hari ini kami akan membahas tentang modul lima dan persiapan UTS kami. Biar kau yang menolong kami supaya kami bisa uh, mempersiapkan diri dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia amin. Baik. Teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Baik, teman-teman. Lihat ke kamera semuanya ya. Senyum. 3, 2, 1. Kalau di modul 5 ini, tentang networking and content delivery, kita topiknya sebetulnya ada tiga. Tentang Amazon VPC, Route 53, sama Amazon CloudFront. Nah, terus ada prakteknya juga. Ada lab 2. Kita akan membangun VPC dan menjalankan Web server tersebut. Kita akan langsung kerjakan lab duanya untuk create VPC, lalu menambahkan subnet. Yang ketiga kita akan membuat VPC security group dan yang terakhir kalau sudah semuanya kita akan launch web server instannya. Jadi ini tas yang akan kita kerjakan. Harapannya seperti ini teman-teman di final produknya. Kita punya satu region dengan dua availability zone. Ini yang A dan ini yang B. Di availability zone A nanti kita akan create public subnet 1 dan private subnet satu Lalu di availability zone B ini ada public subnet 2 dan private subnet 2. Terus nanti kita juga akan buat public route tablenya. Ini ya destination sama targetnya. Terus private route tablenya juga. Destination sama targetnya. Jadi kita akan setting ini. Nanti teman-teman cobain ya. Itu aja paling pesan saya. Oke, semua sudah ada co host -co Saya akan nyalakan breakout room-nya. Berarti nanti teman-teman kembali ke main room sekitar jam 4 ya. Silahkan. Baik, teman-teman sudah kembali semua ke main room ya. Yuk, kita coba bersama. Yuk, teman-teman. Kita mulai. Ini sudah nyala. Berarti di tas 1 kita akan create VPC. Masuk ke manajemen konsolnya, Dicari servisnya yang PPC, research aja langsung. Jar, ada, oh, ada, Boleh. PPC nah. name-nya uh, terus ke launch PPC wizard, ya. Pilih yang PPC with public and private subnet, terus select. Nah ini VPC namenya diisi, lab VPC. Availability zone-nya pilih yang pertama yang A. Lalu public subnet name-nya ditulis public subnet satu Terus availability zone-nya pilih yang A public subnet namenya eh private subnetnya Ayah. private subnet satu tuh terus Elastic IP allocation ID nya diklik yang muncul lalu create VPC ya, ini. Tunggu sampai berhasil uh, ter ya okay. nah. Oh nggak tahu boleh ini Hit udah berhasil berarti boleh klik Oke OK. Oke. Ini tadi saya nah, udah. boleh ya. sambil ngikutin ya. Kita ke create subnet. Ini udah nyampe -nya. sini bu. Ini yang private subnet 2 Iya. Tuh. Tadi saya udah nyampe yang nomor ini 12 belas Oh public udah. silahkan sekarang berarti yang private ya. Ini belum. Oh baru publicnya. Az nya dua sepuluh ya itu. Dikreat aja kreat chatnet oh, yang oranye terus kalau udah nanti buat satu lagi untuk ini yang private-nya kreat chatnet lagi adpvc namanya private chatnet 2 lalu apa lebih tizony yang di yang nah, tadi kayaknya belum dibuat deh eh belum dipilih ya oh yang pertama ya lupa sih kayaknya. Oh nanti coba diedit Kayaknya tiga ya bu ya betul tiga langsung dikreat coba dicek dulu yang tadi yang uh, publik ya oh, dihapus aja ya, ya jelas aja ya dikreat lagi aja apa-apa berarti ini yang public subnet 2-nya yang B betul. yang B betul. IP-nya yang 10.0.0.20. Ya, create. Kalau sudah kita buat route table-nya. Ke menu route table, betul? Yang ini dicari mainnya pilih yang ini diurutin aja Jer yang ini kita nah. carinya yang mainnya yes vpc nya lebih fisik lalu ke kiri di sini bisa diklik buat edit namanya namanya jadi ah. private road table Bebel. terus tekan save Terus kita cek route-nya sudah betul belum targetnya? Udah ada ya destination sama targetnya. Kalau udah ke atas dikit, pilih subnet association. Terus edit, edit subnet association. Pilih yang private subnet satu sama private subnet dua. Yeah. Uh, private jar eh hey. huh. nah. save aja terus satu tabel lagi pilih yang mainnya no vpc-nya lab vpc di change namanya jadi public route table, table. Dicek dulu destination sama targetnya di tab route kalau sudah ke bagian atas yang ini, subnet association-nya diedit. Ini yang mana? Bu? Yang sama aja sih, sama aja. Pilih yang public subnet satu sama public subnet 2. ya, dua Kalau sudah okay. berhasil, berarti itu udah. Tiga, tiga-nya uh, create VPC security group kita ke security group turun sedikit yang ini security group ini penali, penali. ya yeah. create security group Push. Yeah. lalu namanya web security group descriptionnya http enable http access http access nah ini dicari yang web vpc kita ya itu kayaknya belum yang lab vpc yang ini udah 099 oh udah sama ya oke di create ke bawah sedikit ada add rule buat security group name nya type nya http ah source nya anywhere ip versi 4 description permit web request, permit Di sini, web request, terus create security group. Terakhir ya, teman-teman, kita akan launch uh, web ya, ya. Ya, ya. terus uh, ya, isi itu. instance. instant pilih yang ini, Bu. Ya, betul. Ini OS-nya Linux yang paling atas di select. Terus teman-teman kalau nah, nah, ini di nah, micro next nah, configure instant detail aja. Sampai nah. sini kita pilih networknya lab vpc. Ya. Mm -mm terus subnetnya pilih yang public subnet 2, ya nya public subnet dua auto assignnya enable. enable terus ke bawah ada text nah ini. ini jere ke ini ke lab oh, iya. di hmm, 46, ada codingan yang perlu di copy kalau udah next aja. Terus ini juga next aja storage-nya? Oh. Name. name name uh -huh. Value-nya web server satu. So, oh, okay. Lalu next configure security group review. Nah, kan, kan, eh, uh, pilihnya yang select, select. Yeah, ya. yeah. nah, ini security review. Ya. Review and launch, continue, terakhir launch. Ya, ya, udah Baik, ini berarti udah kecreate. Kalau mau view instant bisa. Besok terakhir di web server satu yang punya kita ini ditunggu status instannya pasti pending sama status check-nya harus oke okay, nah, akhirnya pas yes, ini ya statusnya pas akhirnya diklik aja web servernya eh jere diklik aja lalu di DNS-nya di copy ya. boleh open address boleh tapi kayaknya di copy aja deh di copy aja ke web browser yang baru Oke, sip. Harus di copy ya. Berhasil muncul, teman-teman, sampai memunculkan ini ya, kodingan yang tadi dibuat dan di launching seperti ini. Baik, terima kasih jarangnya Terima kasih, Bu.